Dulu, ya, oh, ya Pak, ya, Tup, coba, coba teruskan aja, Pak. Sudah, ya. Oke, okay. saya pakai earphone. Coba, nah, itu suaranya udah, udah lebih bagus. Oke, okay, oke, okay. ya. Baik, Iya. Uh, ya. Baik, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, malam ini kita belajar firman Tuhan dengan tema membangun mentalitas ilahi. ya. Uh, kita akan membaca firman Tuhan dari dua Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Saya coba dulu ya. Eh, mau share sendiri Pak? Atau butuh? Yeah, butuh ya, saya, yeah. saya coba ini. Saya coba. Mungkin tidak lengkap, tapi saya coba dengan. ya Sudah ya? Kelihatan, Pak. Silakan. Sudah. Oke. Okay. Ya. ya, baik. Jadi tema kita adalah Membangun Mentalitas Ilahi. Kita akan... Membaca dari dua Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke -7. ya Mari kita lihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan tertulis demikian. Karena itu anakku jadilah kuat dalam anugerah yang ada dalam Yesus Kristus. Apapun yang telah kamu dengar dari aku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang setia, yang juga mampu mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit Yesus Kristus yang baik. Tidak ada prajurit yang menyibukkan dirinya dengan urusan hidup sehari-hari supaya ia dapat menyenangkan komandannya demikian juga seorang olahragawan yang bertanding ia tidak akan memperoleh mahkota kemenangan kecuali ia bertanding menurut peraturan yang berlaku seorang petani bekerja keras sudah selayaknya menjadi orang pertama yang menerima hasil panennya pikirkanlah apa yang aku katakan karena Tuhan akan memberimu pengertian ya demikian firman Tuhan Nah saudara dikasih Tuhan ketika kita membaca surat Timotius ini baik itu di dalam pasal satu Timotius dan dua Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius untuk membekali dia di dalam pelayanan ya dan Memang ketika Timotius masuk di dalam pelayanan, tidak semudah dan segampang yang dia pikirkan, yang dia lihat ketika bersama-sama dia melayani bersama dengan Rasul Paulus. ya. Dan pada waktu dia masih bersama-sama dengan Rasul Paulus, dia selalu berharap menemukan solusi atau jawaban dari setiap pergumulan persoalan yang diterimanya di dalam pelayanan. ya tetapi ketika dia diutus untuk masuk ke tempat pelayanan ke ladang pelayanan realitanya dia hadapi sendiri ya nah dalam kenyataan dia menghadapi pelayanan-pelayanan itu jemaat yang dilayani pada waktu itu juga ada pengajaran-pengajaran sesat yang begitu banyak ya dan kemudian meragukan iman kepada Yesus Kristus ya sangat banyak pengajaran yang mau mengalihkan iman dari Kristus ya. Nah, pada waktu menghadapi sedemikian Paulus Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan surat kepada Timotius ya. Dan ternyata nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus ini bukanlah nasihat yang mudah juga untuk diikuti ya. Tidak gampang untuk mengikutinya, karena begitu banyak nasihatnya di dalam surat ini justru menekankan kepada ajaran yang teguran-teguran atau nasihat yang keras. ya Berbeda dengan yang dibayangkan oleh Timotius bahwa dia akan mendapatkan pujian atau juga mendapatkan sanjungan. Tapi justru di sini Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam ladang pelayanan ketika kita mau menjadi saksi Kristus dengan nyata kita menghadapi justru begitu banyak penderitaan ya. Nah, agar kita dapat kuat membangun dalam pelayanan ini Saudara, maka kita perlukan sikap mental sikap mental ilahi ya. Dan itu harus kita bangun sebagai pengikut Kristus. Demikian juga nasihat yang diberikan Rasul Paulus ini kepada Timotius. Kita harus membangun mentalitas sebagai pengikut Kristus. Mentalitas yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Kalau di ayat 1 kita jelas membaca, dikatakan, sebab itu, hai anakku, jadilah kuat. nah Menjadi kuat itu harus mengalami proses Justru di tengah-tengah banyaknya penderitaan atau ujian. ya. Nah, sehingga pertanyaan bagi kita, saudara, sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, kita pada masa kini, ya, tahun berbeda dengan waktunya Timotius, tetapi corak ragam dan juga tantangan pelayanannya tetap sama. ya. Pertanyaannya sekarang bagi kita adalah, sediakah kita ikut menderita? Karena kalau kita baca Alkitab dalam 2 Timotius pasal 2 itu diberikan tema panggilan untuk ikut menderita. Ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita, Saudara, sebagai pengikut Kristus. Adakah kita sedia untuk ikut menderita? Menderita karena Injil Kristus. Menderita karena memberitakan Kristus. Bagi banyak orang, bermimpi bahwa kalau ikut Tuhan Yesus, masalah semua selesai. Mujizat terjadi, lalu doa apa saja yang diminta dijawab oleh Tuhan. Minta A diberikan A, minta B diberikan B. Jadi begitu mudah, saudara. Padahal kenyataannya menjadi pengikut Kristus, justru. Banyak terjadi yang sebaliknya, bahkan penderitaan demi penderitaan di alam. Tapi perlu kita lihat, saudara, bahwa penderitaan di dalam Kristus itu bukan penderitaan seperti orang dunia. Ya, Ini jauh berbeda. Maka ini menjadi perenungan bagi kita. Bagaimana kita dapat mengatasi penderitaan yang kita hadapi ini karena kita adalah pengikut Kristus. ya. Alkitab ini menjelaskan kepada kita dalam 2 Timotius. Rasul Paulus mengingatkan juga kepada saudara dan saya pada masa kini, kita harus tetap kuat. ya Mengapa kita harus kuat, saudara? Karena sekarang kita bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat. ya Kita tidak lagi ada di dalam aturan-aturan yang dibuat, yang diterima oleh umat pilihannya dari zaman Musa itu. ya. Lalu diikuti ya, haram, halal, ini boleh, ini tidak boleh, tidak lagi. Ya. Kita sebagai pengikut Kristus justru sudah ada di dalam kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, seperti dalam Galatia Pasal 5 itu. Ya. Kita sudah merdeka, tetapi kemerdekaan kita di dalam Kristus bukan berarti kita menjadi bebas untuk berbuat dosa atau menjadi lalai untuk menghadapi tantangan di depan ya justru kita diajar untuk siap untuk menderita bagi Kristus nah karena itu saudara ada pelajaran yang penting kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kita ya di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketujuh ini ya. jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Yang kita perlu renungkan, saudara, dalam mengikuti Kristus, ya meskipun kita menderita, kita pasti kuat. Kekuatannya dari mana? Bukan dari kita, tapi kekuatan dari roh Allah. Siapapun yang mengikut Kristus, apakah dia Kristen dari lahir atau dia baru saja menjadi pengikut Kristus baru Kristen pasti mengalami penderitaannya masing-masing. Kalau dia mau menjadi saksi Kristus, karena itu dikatakan di sini jadilah kuat oleh kasih karunia. Nah, meskipun kita dalam penderitaan, tapi dikatakan kita kuat, kuat oleh karena kasih karunia Allah. Karista. Ya, kalau dalam bahasa Yunani itu bisa berarti kasih karunia, bisa juga berarti anugerah ya. Suatu pemberian yang diberikan oleh Allah tanpa kita harus membayarnya ya. Di dalam kasih Kristus. Nah, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Nah, perjuangan kita sekarang kalaupun Tuhan izinkan kita menderita karena Kristus itu adalah perjuangan karena kita sudah ada di dalam kasih karunia. Kalau kita belum ada di dalam kasih karunia Kristus, tidak perlu berjuang, Saudara. Tidak ada yang perlu dipertahankan, tidak ada yang perlu dibela. Tapi justru firman Tuhan mengajarkan kepada kita, karena kita ada dalam kasih karunia itu, maka kita harus terus memperjuangkannya ini. Karena ini adalah anugerah yang dibayar oleh darah Kristus yang mati di atas kayu salib, bukan anugerah murahan, bukan chip ya. yang kita terima. Ini di dalam Kristus adalah anugerah, oleh karena kasih karunia Allah itu dicurahkan bagi kita. Jadi, betapa dasyatnya saudara! Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus. Dan ini mengajarkan, saudara, kita tidak akan bisa kuat kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Jadi kita dapat kuat ketika kita masih menempel, kita masih melekat kepada Kristus. Kalau kita ragu atau kita tidak sedia menderita, maka mulai terlepas, atau kita melepaskan diri. Dan ini berbahaya bagi kita, karena kita akan kehilangan kasih karunia itu. ya. Ketika kita melepaskan diri, tidak sedia menderita, kita kehilangan kasih karunia. ya. Kasih karunianya tidak hilang, tapi kita yang mau mengelak ya, atau menghindar dari situ. Tetapi saudara, kita percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan supaya kita sedia ikut menderita bagi Kristus. Nah, ada tiga contoh saudara yang diberikan oleh Rasul Paulus di sini di dalam pengajaran dan nasihatnya, ya, juga kepada kita saat ini. Kita harus menjadi pengikut Kristus yang sedia menderita, bukan cari-cari penderitaan. Tetapi, karena kita tahu di dalam Kasih Karunia itu, kita mengalami kekuatan. Jadi kita tidak perlu menghindar dari penderitaan karena Kristus. Ya, Ada banyak kesaksian yang kita alami, juga teman-teman kita akhir-akhir ini juga ada yang mengalami, kita tidak usah keluar dari Kasih Karunia itu sudah. Diberikan contoh di sini, Bagaimana kita bersikap dalam memiliki mentalitas ilahi? Yang pertama itu diberikan contoh seperti seorang prajurit. Kita adalah prajurit Kristus. Seorang prajurit yang baik dari Yesus Kristus. Jadi ada nilainya, ada kualitasnya yang diinginkan Tuhan, diinginkan Allah kepada kita, bahwa kita menjadi prajurit yang baik ya. Berarti Saudara ada juga prajurit yang tidak baik, tapi kualitas yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita adalah kita harus menjadi prajurit yang baik. Prajurit yang baik dari dari Yesus Kristus Nah, karena itu Saudara bagaimana caranya? Dikatakan di situ jelas di ayat yang keempat, seorang prajurit berjuang ya. Dia terus berjuang kalau saudara pernah melihat teman atau saudara keluarga kita yang menjadi tentara atau polisi, ya, ketika mereka dipanggil oleh komandannya dan menerima perintah dari komandan, tidak ada alasan yang lain dan kata-kata yang lain selain daripada mengatakan siap laksanakan. Kita boleh tanya dan boleh lihat, saudara. ya. Dan ketika 17 Agustus yang lalu dalam upacara, kita juga lihat dari Inspektur Upacara kepada Komandan Upacara itu, jawabannya selalu siap laksanakan. Itu artinya apa, Saudara? Seorang prajurit yang baik, dia hanya mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Komandannya. Komandan Saudara dan saya adalah Kristus. Maka mari kita laksanakan. Jangan lagi terima perintah dari yang lain, Saudara. Mungkin perintah dari yang lain itu akan membuat kita terhindar dari penderitaan. Tetapi itu jelas akan membuat kita keluar dari kasih karunia. Atau kita tidak bisa menikmati lagi kasih karunia itu menjadi begitu indah ya, dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap di dalam Kristus, dan kita menjadi seorang prajurit yang baik. Mari kita kerjakan perintah yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Perintah Kristus dikatakan oleh Tuhan Yesus, kuk yang aku pasang itu tidak tidak berat. Kuk yang dipasang oleh Yesus itu ringan. Menurut kita itu berat, tapi menurut Kristus itu ringan, karena Tuhan Yesus tahu kesanggupan kita sampai di mana menanggung beban atau kuk itu, saudara. Karena kita adalah pengikut Kristus, kita adalah prajurit Kristus. Seorang prajurit punya sikap mental yang kuat. Caranya dengan tidak memusingkan dirinya untuk hal-hal yang sepele atau yang tidak penting. Dan sikap mental itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita. Berjuang, tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Karena dia lebih taat kepada perintah. Jadi kalau boleh dikatakan istilahnya, saudara, seorang prajurit itu mati hidupnya adalah di bawah komando, di bawah perintah. Bukan di dalam fasilitas yang dia terima, tidak. Kalau dia seorang prajurit yang sejati, dia tahu komando dari pimpinannya itulah perintah yang harus dia dengarkan. Maka dikatakan, jelas di situ, dia tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Pertanyaannya, saudara, kalau kita lihat dari Timotius pada waktu itu, apakah Timotius tidak perlu Memikirkan berapa budgetnya sebulan, berapa dia harus perlukan uang untuk pelayanan. Pasti itu juga menjadi pikirannya, ya, perhitungannya. Tapi saudara, mentalitas yang harus kita bangun sebagai seorang prajurit Kristus, jangan pemberitaan Injil itu menjadi terhalang hanya karena kita tidak punya budget. Atau tidak punya uang. ya kita dapat menjadi saksi Kristus dimanapun tanpa harus kita memusingkan materi ya karena kalau kita yakin kebenaran Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 itu saudara itu luar biasa burung-burung saja dipelihara oleh oleh Bapa di surga bunga bakung diberikan keindahan apalagi kita sebagai pengikut Kristus meskipun menderita sebagai seorang prajurit yang baik saya siap. Nah, itu hebatnya Saudara ya. Jadi kita jadi pengikut Kristus tidak stuck ya, tidak hanya berdiam diri Tapi sedia untuk masuk ke area di mana di luar zona nyaman kita ya. Ya memang tidak bisa didefinisikan menderita itu harus begini, tidak. Masing-masing kita akan mengalami bersama dengan Tuhan penderitaan yang bagaimana kita alami. Tapi sikap mental yang harus kita bangun adalah saya adalah prajurit Kristus. Saya hanya mau taat kepada Kristus, bukan kepada manusia, bukan juga kepada pendeta. Ya. Karena kita punya firman Tuhan yang sama di dalam Alkitab, kita taati bersama apa yang dikatakan oleh Kristus bagi kita. Itu dikatakan tidak memusingkan dirinya, ya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan kita belajar dari sikap mental seorang prajurit, dia tidak pernah mengatakan tidak kepada pimpinannya. Meskipun dia akan berpikir bagaimana caranya saya nanti itu, tapi selalu yang dia jawab ya siap laksanakan. Dan ketika kalimat itu diucapkan, akan terjadilah bagaimana kemudian jawaban-jawaban terhadap apa yang harus dilaksanakan itu. Mulai dari ketaatannya. ya nah, Yang kedua, saudara. Di dalam ayat yang kelima, dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga ya mentalitas yang kedua yang diajarkan oleh firman Tuhan ini kita meskipun kita adalah orang yang merdeka di dalam Kristus menerima kasih karunia anugerah Allah kita tetap harus ikuti aturan di dalam bertanding semua ada aturannya ya. Meskipun bukan aturan itu yang menguasai kita, ketaatan kita kepada Kristus itulah yang membuat kita taat kepada aturan-aturan ya. -aturan. Nah, karena itu dikatakan di sini dia harus mengikuti aturan-aturan dalam bertanding ya. Kita ada di dalam area peperangan rohani Saudara. Sadar atau tidak, siap atau tidak, mau menderita atau tidak, sekarang Semasa hidup kita ini kita ada di area peperangan rohani. Maka mari kita lengkapi seluruh keberadaan hidup kita ini dengan spiritualitas yang Tuhan berikan kepada kita. Roh Kudusnya sudah dicurahkan kepada kita. Nah, ketika kita masuk di dalam peperangan rohani, ikuti aturan-aturan. Ya. Kalau kita melayani, misalnya ya, saudara-saudara yang masih SMA sudah ikut melayani ya. Ya meskipun Tuhan memberikan kepada kita talenta atau karunia, Tuhan dalam Tuhan kita juga perlu belajar dari seorang senior kita, paling tidak bertanya sesudah ini kita lakukan pelayanan apa, bukan bukan untuk mengkultuskan seorang senior tidak, tapi itulah cara kita belajar di dalam pelayanan. Seperti juga yang terjadi dalam kehidupan. Pelayanan pada Rasul Paulus dan Timotius, ya. Timotius belajar dari Rasul Paulus, ya. Kemudian ada juga murid yang lain muridnya Rasul Paulus, itulah Titus, ya. Titus juga demikian, dia belajar dari Rasul Paulus, ya. Jadi ada prosesnya, ya proses. Nah, seringkali kita menjadi tidak sedia menderita karena kita mau lempati proses itu, ya. Memang tidak enak menderita atau kita ini sudah menjadi pengikut Kristus kok masih susah juga gitu. Itu memang tidak enak, saudara. Ya. Tapi mari kita ikut prosesnya karena kalau kita ikuti prosesnya Tuhan, pembentukan Tuhan, ya itu membuat kita menjadi makin hari makin kuat, makin mengandalkan Tuhan. Ya, ya kalau dikatakan secara sederhana saudara, ya toh kita akan tinggalkan juga dunia ini. Ya. Tapi dalam proses itu apa dampak kesaksian dan pengalaman iman kita yang kita tinggalkan ya itu yang penting Saudara ya. maka jangan takut menderita Saudara ya tidak usah kita takut menderita karena Kristus yang ketiga Saudara <tuh> di sini dikatakan seorang petani yang bekerja keras harus lama yang pertama menikmati hasilnya nah sikap mental yang ketiga dicontohkan seperti seorang petani ya Petani itu bekerja keras. Dia kalau kita lihat misalnya petani eh, padi ya, dia bekerja sangat keras saudara. Ya. Dulu belum ada mesin, semua dikerjakan dengan tangan. Kalaupun ada ternak kerbau ya dipakai untuk eh, menggali tanah itu ya. Tapi kalau kita lihat dalam proses menanam padi itu, seorang petani itu kerja keras, saudara. Dia menyemai, lalu kemudian dia mencangkul tanah, ya, di bolak-balik tanah itu, masukkan air lagi supaya tanahnya dijadikan gembur, dibolak balik lagi. Ya. Kemudian sesudah sem semayan itu, kemudian sudah cukup umurnya, baru kemudian disebarkan di sawah. Ketika ditanam padinya, kemudian padi itu dipelihara lagi, diberikan pupuk. Kalau ada rumput, rumput-rumputnya dicabut. Terus begitu, Saudara. Padahal kalau dihitung harganya per kilo, padi itu, Saudara, dibandingkan dengan keringat yang dikeluarkan oleh seorang petani, itu enggak ada artinya. Kalau mau hitung-hitungan itu secara nominal, ya. Tapi benar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, justru seorang petani yang bekerja keras itulah yang menikmati hasil usahanya. Ketika panen, dia juga harus bekerja keras. Dia menyabit, kemudian dia kumpulkan semua hasil sabitan itu, sesudah itu dibanting, ya dilepaskan bulir-bulir padinya. Tidak berhenti sampai di situ, Saudara. Dijemur lagi, dikeringkan ya. sampai kering betul dia, baru kemudian dimasukkan ke dalam lumbung disimpan. Ya. Jadi prosesnya begitu panjang, saudara. Tapi kita lihat seorang petani dalam keadaan seperti itu dia bersukacita karena dia menikmati hasil. Ya. Dan kalau kita lihat secara kesehatan, saudara, ya boleh dibandingkanlah dengan orang di kota, ya. Berapa banyak petani yang kena serangan jantung sih ya dibandingkan dengan orang di kota yang tidak bekerja berat seperti petani itu. Ya. Atau yang kena kolesterol. Ya. Ternyata petani sehat. Ya. Padahal kerjanya berat, Saudara. Ya. Kerja berat itu. Saya pernah punya pengalaman, Saudara, ikuti masa panen raya di satu daerah di kampung saya itu ada namanya mengangkat padi dari eh, sawah ya sesudah di sesudah dikumpulkan hasilnya dan akan dibawa ke kampung ya karena kan ladangnya jauh sawahnya jauh ya Saya hanya bisa mengangkat satu kaleng satu setengah kaleng saja ukurannya dengan jarak perjalanan sekitar tiga 3 km Saudara. Sampai ke lumbung ya, sampai ke rumah. Tapi ada anak-anak seusia saya waktu itu ya. Yang sudah biasa mereka di ladang, di sawah ya, bekerja berat seperti itu Saudara. Dia bisa mengangkat 5-6 kaleng sekali di pundak itu ke atas bahunya itu dengan karung Dia bisa angkut 5 6 kaleng sekali jalan. Karena apa? Sudah terlatih Saya lihat saya sendiri ketika mengangkat satu kaleng itu Saudara dalam perjalanan karena becek dan berair perjalanan itu lewati lembah-lembah itu terjatuh-jatuh Saudara. Ini anak-anak seusia saya waktu itu yang biasa mereka bekerja di sawah, 5-6 kali nggak jatuh. Jadi saudara, itu membuat kita dapat melihat bahwa proses dan pembentukan karakter itu bukan seperti membalikan tangan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ikuti aturan, jalani prosesnya, tetapi juga kita harus bekerja keras, ya, berusaha keras. Dari masa remaja saudara, kalau saudara sudah dipanggil Tuhan Yesus sekarang untuk menjadi pengikut Kristus, kerja keras. Ya, Banyak kesempatan pada masa kini yang saudara bisa expose, bisa gunakan, ya, bisa dengan sosial media, bisa juga menggunakan dengan teknologi. Ya. Jadi masuk ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang Menghasilkan dan membuat saudara mendapatkan income itu, ketika kita nikmati proses itu, maka Tuhan akan makin memberikan kita peneguhan. Kita menjadi orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang tidak lagi takut menderita. Saudara, nah, saudara dikasih Tuhan, pesan ini menjadi jelas: apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ketujuh, pikirkanlah. Apa yang aku katakan? Karena Tuhan akan memberimu pengertian. Kalau tadi tiga sikap mental ini terbentuk dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, ya maka roh kudus akan memberikan kepada saudara hikmat dan pengertian yang lebih. Ya. Kalau saudara sungguh dapat melihat betapa menjadi pengikut Kristus itu memang tidak mudah, tapi kita ada di dalam kasih karunia Allah, ya. maka mari kita pikirkan ini. Karena dalam kebenaran inilah, roh itu akan dicurahkan kepada kita, terus menambahkan kita hikmat. ya. Jalani prosesnya bersama dengan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan senantiasa. ya. Karena di dalam Kristuslah, kita akan menikmati kasih karunia yang berkelimpahan itu. Di luar Kristus, tidak ada kasih karunia. Luar biasa. Firman Tuhan ini meneguhkan kita, dan biarlah Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Saya serahkan kepada host untuk kita berdiskusi. Silakan. Oke, masih ada sekitar 20 menit ya, Pak? Ya, iya silakan. Silakan jika ada yang mau bertanya umaya mungkin mau anak-anak pastori ini temanya menakutkan ya karena menderita sih ya <laughs> masih ada waktu silakan diskusi ya ya ya memang maya. mengikut Yesus itu lebih susah daripada kita hidup di luar Kristus katakan kita sebagai Islam ya jadi orang Enggak. Islam nggak gampang penting sholat sholat baca Quran ngaji udah cukup puasa udah tapi kalau ikut Yesus aduh susah banget ternyata <laughs> yeah. karena musuh kita selain selain orang-orang yang membenci kita ternyata adalah musuh kita adalah kita sendiri ya ya yeah. kedagingan kita nah kedagingan kita tapi yang luar biasa bahwa oh, Tuhan kasih kita roh penolong nah disitu perbedaannya roh penolong yang memampukan kita untuk bisa sanggup menghadapi segala kesulitan itu Ya. Makanya saya suka gini, Pak, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. ya Tuhan ya. yang hidup. Kenapa? Karena kita menderita, tapi kita bisa bersuka cita. Gitu. <laughs> Kalau secara Betul. fisik, kadang secara jasmani, seolah kita menderita. Tapi kita bisa tetap bersuka cita, kita tetap bisa damai. Disitulah ya. yang luar biasanya dalam mengikut Yesus. Karena itu saya selalu katakan, Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Ya. Kalau orang yang dari Islam pasti tahu apa bedanya Tuhan yang hidup dan Tuhan yang tidak hidup. Hmm. Kita benar-benar bisa, bisa membedakan. Sangat bisa membedakan. Ya, itu panggilan untuk menderita ya Pak. ya. Jadi harus siap dipersekusi ya. Tapi kita pun juga harus apa menya, menyayangi orang yang mempersukusi kita kan Pak, harus Betul. Uh, mendo, men, apa, mendoakan apa. ya, hukum kasih itu kan. Betul. <tuh> nah hukum Halo. kasih inilah yang dulu pertama kali bikin kepala saya uh, yang gitu ya, mau-mau bingung gitu. <tuh> Karena waktu itu pertama kali saya mendengar, saya belum percaya saat itu. Dikatakan bahwa "kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang <tuh> apa, berbuat jahat kepadamu, dan doakanlah berdoalah untuk mereka yang mengenai kamu." Nah, "kasihilah musuhmu" ini bikin saya, bikin kepala saya jadi wow gitu, itu kan. Ajaran, sebuah ajaran yang mulia, yang agung, ya. yang kita tidak dapatkan di luar sana. Di luar sana kamu disakiti, ya sakiti lagi lah. Gitu. Tapi Yesus mengajarkan kasihi musuhmu. Ya. Wow. Jadi bukan hanya tidak membalas ya, tapi justru hmm. memberikan yang terbaik untuk musuh kita. Betul, bahkan mendoakan. Ya. Mendoakan, ya Betulah kayak kita katakan Yesus ajaran Yesusnya ajaran yang mulia agung yeah. tidak ada kita di sekolah itu diajarkan anak-anak kita di, disuruh membenci orang yang beda iman tidak ada yeah. pendeta di, di pendeta di gereja juga nggak pernah mengajarkan uh, tentang musuhilah orang-orang yang benci kamu tidak ada <laughs> Jadi jelas begini kalau kita lihat dari pribadi Yesus Kristus, Yesus itu sesuai perkataan dan perbuatannya hmm. tidak Betul. ada bedanya, Betul. tidak ada bedanya. Dia dia tidak membuat kamuflase atau kemunafikan ya dalam pengajaran ada. Yesus itu pure. Ya apa adanya dia. Kebenaran itu adalah kebenaran. Jadi tersampaikan tapi dia lakukan termasuk ya. dalam hal misalnya berdoa ya. Yesus mengajarkan tentang doa bapa kami. Yesus berdoa bukan hanya mengajarkan saja, dia berdoa. Yesus mengajarkan mengasihi, dia juga melakukannya sampai dia mati di atas kayu salib mengasihi kita. Jadi semua yang dikatakan Yesus, ajarannya itu bukan hanya sekedar teori yang memenuhi pikiran kita saja, otak kita tidak, tapi itu adalah tindakan perbuatan yang dinyatakan oleh Yesus sendiri. Jadi luar biasa Yesus kita itu ya. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, betul. Bahkan sebetulnya yang the true Rahman rah, nur Rahim itu Rahman dan Rahim itu ya Yesus, the true Rahmatan lil alamin itu adalah Yesus. Saya suka nulis hmm. gitu Pak di, di FB saya. Jesus yeah. is the true Rahmatan lil alamin. <laughs> hmm. Ya. Yeah. dalam dan isi dan bungkusnya sama Yesus itu. Kalau <laughs> kalau pihak lain kan hanya klaim dirinya rahmatan lil alamin, rahman dan rahim, tetapi tidak terbukti. Justru sebaliknya, tapi Yesus Yesuslah rahmatan lil alamin. Ya Amin. Dari anak-anak muda ini ada? dan apa ada yang boleh menanggapi boleh bertanya silakan. ya silakan. ada artikan ada siapa lagi nih Fernandes ya. atau ibu kembalanya <tanya itu. tanya> monggo-monggo <munggo. tanya> shalom Pak ya. shalom shalom shalom ibu Iya Pak saya mau nanya Oh dengan, dengan siapa ini semua orang Kristen, ya ini, ini Sekar Rut. Oh ya ya kan semua orang Kristen kan apalagi yang yang lahir yang dari lahir itu udah Kristen sebagian dari mereka enggak ya. diajarin untuk menyebarkan Injil untuk menyebarkan ya. keselamatan nah disitu gimana ya jadi pertanyaannya adalah, semua orang Kristen diwajibkan untuk menyebarkan Injil keselamatan atau tidak? Ya, jelas. Kan itu ajaran Yesus. Ya, beritakanlah Injil, pergilah, beritakanlah sampai ke ujung-ujung bumi. Itu perintah Yesus. Jadi, kalau dia adalah Kristen meskipun dia dari lahir, kalau dia tidak melakukan itu, ya bisa dikatakan ya itu hanya agamanya saja, dia tidak menikmati ajaran Yesus dalam pribadi Kristusnya, Karena ada beda antara agama dengan mengenal pribadi, jauh berbeda itu. Kalau kita mengenal pribadi, ya kita bisa membangun komunikasi, intimasi, lalu kemudian mengenal apa yang dikehendakinya. Tapi kalau hanya pengetahuan, ya dia tidak akan menikmati hubungan yang yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Dan kalau orang Kristen dari lahir dia tidak mengalami pribadi Kristus, sangat disayangkan. Ya. Rugi jadi orang Kristen kalau dia tidak mengalami itu. Jadi... Itu adalah tugas semua orang percaya ya, semua pengikut Kristus tugasnya harus memberitakan Injil, menjadi saksi Kristus ya. Tidak bisa ditolak ya atau tidak bisa dihindari ya. Ya. Jadi ini bukan soal hukum wajib atau tidak wajib di ayat saat itu dikatakan, kita menikmati kasih, kita harus memperjuangkannya. Memperjuangkan bukan supaya selamat, tidak. Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, maka keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu, kita harus pertahankan, kita perjuangkan, menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau dia Kristen dari lahir, itu kan biasanya ada prosesnya dia dibaptis lalu kemudian ada CD ya ada katekisasi ada CD. Nah dalam masa katekisasi itu kalau dia komitmen dan pengenalannya kepada pribadi Kristus belum belum utuh atau belum belum bulat ya di situ dia akan mengalami proses nanti dan pasti Tuhan akan membawa masing-masing dengan caranya untuk mengenal pribadi Kristus sendiri ya itu. Ya, demikian. Iya, terima kasih, Pak. Baik, silakan, Kusita Agus. Tadi pertanyaannya adalah, sediakah kita ikut menderita bagi hmm. Kristus? <laughs> iya. Itu bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga pertanyaan itu untuk saya. Untuk semua orang ya, semua iya. yang percaya Yesus. Semua yang percaya Yesus, sedia enggak? Ya. Dan kalau kita nikmati sebenarnya proses tadi, bahwa penderitaan itu bukan akhir. ya. Sebanyak apapun penderitaan yang kita alami, termasuk sakit-penyakit, itu bukan akhir dari perjalanan hidup iman kita. Karena akhir perjalanan hidup kita adalah bersama dengan Kristus. Ya, jadi justru apa yang dilakukan oleh dunia ini tidak membuat kita takut lagi, tapi justru membuat kita semakin percaya bahwa kita di dalam kasih karunia itu, di dalam kasih karunia Allah, kita tidak ditinggalkan. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Ini justru makin indah ya, kita menikmatinya begitu. Ada lagi yang mau menambahkan? Nah. Ya. Kemarin, saudara-saudara, waktu upacara itu 17-an Agustus atau tahun-tahun sebelumnya, kita lihat, itu kan ada pasukan-pasukan devil pasukan. Ya, coba saudara perhatikan bagaimana mereka buat yel-yel itu, kan? Komando-komando, katanya komando, gitu kan? Ya, riaknya komando-komando. Ya. karena apa? Saudara, mental prajurit itu harus dibangun dengan seperti itu supaya dia kuat, ya. kuat dan taat kepada perintah ya. nah, kita juga kepada Kristus. Harus begitu. Dengan mengalami proses itu, kita sedang dibentuk oleh Tuhan, ya. Seperti tanah liat di tangan penjunan, ya. Kita sedang dibentuk. Makin hari kita makin kuat. Jadi minta maaf, saudara dikasih Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh adalah pengikut Kristus, ya. Saudara yang masih muda, pesannya dari kebenaran Firman Tuhan ini, jangan jadi orang Kristen cemen betul jangan ya. menjadi orang Kristen cemen jangan cemen ya kan kalau saudara adalah seorang pengikut Kristus Tunjukkanlah sikap mental sebagai prajurit sikap mental kita juga sebagai seorang olahragawan yang bekerja keras berlatih dengan keras dan juga berusaha dengan keras ya berusaha yang benar ya gitu. itu sikap mental yang kita harus bangun Monggo masih ada lagi silakan atau ada yang mau menambahkan? Ya, Agus kalau nggak ada ditutup aja Gus. Jadi, uh, sebelum itu kan Pak, sebelum ya. Anda Tuhan Tuhan uh, menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus ya? Iya. Kan uh, hukum Taurat itu kan berat kan Pak, tuh apalagi ya. mata ganti mata gigi tambagi gitu loh ya? Iya. Betul. Bagaimana keadaan di sana gitu Pak Kak. dan, dan ya. mereka Tuhan Yesus kan menam, sering kali apa menyindir orang Yahudi dan itu yang membuat mereka nggak suka kan di situ orang-orang Farisi -orang ya, ya. maksudnya dari Taurat gitu. ya Nah disitulah eh, apa namanya keterbatasan dari mereka yang orang-orang ya, Yahudi ya, kita katakan orang Yahudi karena itu yang dipakai juga oleh Alkitab ya istilahnya. adat istiadat itu menjadi lebih kuat bagi mereka. Termasuk soal hal makanan ya, makanan haram tidak haram ya. Lalu hukuman ya, kesalahan ini dihukum dengan ini ya. Sementara di dalam Yesus Kristus, kita yang ada dalam kasih karunia, kita ada dalam pengampunan kan? Dan di dalam pengampunan itulah justru kita dapat mengampuni. Ya. Kalau kita belum pernah mengalami diampuni oleh Kristus, sangat tidak mungkin atau menjadi berat kita dapat mengampuni orang lain. Tapi kalau saudara, kita pernah mengalami diampuni oleh Kristus dosa-dosa kita, mau seberat apapun kesalahan orang lain kepada kita, kita tahu Yesus sudah menebus saya, masa sih saya tidak mengampuni orang lain. Jadi memang ada hal yang berbeda di situ, mas. Cara cara melihat aturan-aturan uh, itu tadi, ya. bukan hanya sekedar wajib tidak wajib gitu, ya. tapi harus sebenarnya aturan itu harus ada uh, di dalam kasih karunia, kasih karunia yang kita nikmati seperti sekarang ini. Ya. Apakah orang-orang itu farisi itu, apakah mereka menjadikan ritual itu sebagai hukum gitu ya Pak, itu yang enggak disukai itu. Ya, jelas. Memang seperti itu. Kalau kita baca di Markus pasal 7 kan Yesus dengan jelas itu menegur mereka. Ya. Bahkan dikatakan, ya ada kutipan dari Yesaya itu, kitab Yesaya dikatakan, bangsa ini, umat ini beribadah kepadaku, tapi hatinya tidak kepadaku, kan dikatakan. Wah itu jelas sangat keras itu Teguran. Tuhan. Ya berarti hanya agamanya, hanya tradisinya saja yang diikuti, ya, bukan pengenalannya kepada pribadi, pribadi Tuhan itu. Gitu. Kalau kita di Alkitab kan sudah jelas, pribadi Tuhan siapa, ya. dan mengapa kita percaya dia, ya sudah, sudah ada di Alkitab dengan jelas semua, ya tidak perlu kita perdebatkan lagi, tinggal kita sekarang ikuti saja, ya. ikuti. Gitu. Waktu mungkin udah habis, okay. bisa ditutup, bisa ditutup dengan doa, Pak. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, Bapak, karena Engkau memilih kami menjadi orang-orang yang diselamatkan. Dan di dalam kasih karuniamu, kami menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Terpujilah namamu, Bapak. Meskipun ada banyak penderitaan, pergumulan, tantangan, cara Tuhan membentuk kami sebagai pengikut Kristus. Teguhkanlah iman kami terus, Tuhan. Dengan rohmu yang kudus hadir dalam kehidupan kami, kami yakin kami kuat bersama dengan engkau. Berkati saudara-saudara hamba, dan semua kebenaran firman Tuhan itu, biarlah meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin. Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih. Yeah.